dikit dan PTK-nya ya. E, baik Bapak Ibu, ya sekarang saya menjawab langsung dari belakang. Lihat hal nomor 25, perhatikan gambar berikut dari gambar di atas yang memiliki keuntungan mekanis paling besar adalah yang mana? D. E. 4. E. E. E. Oke. Oke, jadi sekarang konten materinya adalah materi tentang pesawat sederhana, ya. Kemudian untuk fokusnya adalah kita fokus di e, katrol, ya. Jadi mengenai pesawat sederhana saya bahaskan sedikit dulu. Pesawat seder apa? Pesawat adalah ya, semua alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, ya kesederhanaan dalam penggunanya sehingga disebut sebagai pesawat sederhana, ya itulah kenapa di konten pesawat sederhana itu yang dibahas cuma alat-alat yang sederhana, misalnya, ya tuas atau pengungkit, kemudian yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, yang keempat roda berporos, ya nah, di konten soal, ya. Di situ tentang katrol, ya. Jadi, kalau kita lihat gambar di sini, dinyatakan sebagai keuntungan mekanis katrol sama dengan w per f sama dengan satu. Ya, kalau katrol, ya, katlo, katrol yang digunakan adalah katrol tetap. Ya, kalau katrolnya katrol bebas, w per f sama dengan dua. Jadi, keuntungan mekanisnya adalah dua. Ya, kemudian. Ada lagi pernyataan satu menyatakan sebagai keuntungan mekanis sama dengan W per F, w per F sama dengan N. N itu adalah banyaknya katrol. Ya, sehingga dinyatakan kalau gambar kedua-dua katrol berarti W per F sama dengan 2. Kalau gambar ketiga adalah tiga katrol berarti W per F sama dengan 3. Dan gambar keempat ada empat katrol berarti W per F sama dengan 4. Eh, sehingga yang mana yang paling besar keuntungan mekanisnya ya keuntungan mekanis yang paling besar adalah yang empat ya jadi yang empat jadi gambar empat jadi jawabannya adalah d ya semakin besar keuntungan mekanis semakin ringan gitu ya jadi semakin besar keuntungan mekanisnya maka semakin ringan benda yang kita angkat ya jadi sama perhatikan yang namanya menggunakan e, pesawat sederhana dia tidak mengubah berapa masa atau berat benda tetapi ya dia cuma mengubah arah yang tadinya berat berubah menjadi ringan ya jadi seperti itu kalau berbicara tentang pesawat sederhana jadi jawabannya adalah 4 atau gambar 4 ya W per F sama dengan empat ya. kemudian perbedaan sindi mati dan sindi kaku adalah Ya, namanya saja sendi mati berarti tidak bisa bergerak. Tidak bisa, ya. Sedangkan kaku adalah hanya sedikit. Ya, berarti jawabannya ini jelas, ya. Uh, kalau berbicara tentang sendi berdasarkan A geraknya ada dinyatakan sendi mati, ada sendi kaku, dan ada sendi gerak. Ya, ada tiga kontennya. Ya. Kemudian, jadi jawabannya adalah E. 23 puluh Ibu Agni. Jadi ingat juga Bapak-Ibu, jadi kalau untuk menjawab soal-soal yang panjang kayak gini, maka kita langsung fokus apa yang ditanyakan. ya. Jadi fokus saja ya, tentang apa yang ditanyakan. ya. Sekarang di sini dinyatakan dalam proposal PTK yang disusun, ya, hipotesis dari rumusan PTK Ibu Agni apa. Lihat, hipotesisnya kalau berbicara tentang hipotesis dari rumusan apa rumusan PTK, maka lihat apa yang apa apa tindakannya dan untuk apa? Kan seperti itu, ya. Lihat kita baca Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah, ya. Ini masalah, ya. Kesulitan belajar, ya. Nah, kemudian Ibu Akmi melakukan tindakan dengan jadi yang dilakukan di Ibu Akmi adalah memberi bimbingan belajar kepada siswanya. Ya. Nah sekarang ya ada pilihan A, B, C dan E. Nah sekarang dinyatakan misalnya perkembang, ya, perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar. Ya. Kalau berbicara hipotesis, yang harus kita perhatikan adalah gini, Bapak-Ibu. Harus ada kata kunci yang harus kita pahami. Jika, jadi jika, jika saya memberikan bimbingan belajar kepada siswa, maka akan, jadi maka, apa, jadi maka tingkat pemahaman materi siswa, akan lebih tinggi ya, Jadi seperti itu, jadi ada maka akan ya, Apabila akan Apabila maka Jadi kontennya seperti itu kalau berbicara tentang Hipotesis Nah sekarang dari kasus Ibu Akwi, ada tidak kontennya Berkelompok? Tidak ada Ada tidak kontennya heterogen? Tidak ada, jadi yang ada Berkelompoknya itu sudah salah Jadi A, B C D. Nah, sudah salah. Berarti jawabannya adalah E. e. e. Memberikan tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa, ya. Jadi jawabannya adalah E. 22. Perhatikan mekanisme pernapasan perut berikut, udara masuk dan diafragma menarik ke bawah. Jadi gambar ini dijelaskan ya, dinyatakan sebagai Udara masuk, dan diafragma menarik ke bawah. Kemudian, gambar yang di kanan itu udara keluar, dan diafragma mengendur. Ya, lihat tanda panahnya menarik ke bawah, kemudian mengendur. Ya, berdasarkan karakteristik diafragma, ekspirasi pernapasan perut menyebabkan. Ya, ingat kalau berbicara tentang pernapasan saya arahkan langsung ke konten sini, Bapak Ibu. lihat ah pengenalan pernapasan mulai dari hidung nah, masuk udara masuk melalui rongga hidung kemudian masuk ke paring laring, -laring trakea nah, kemudian bronkus bronchiolus alveolus di paru-paru ya itu alat yang digunakan ya udara masuk melalui saluran pernapasan nah Bagaimana mekanisme menjadi uh, tidak serta merta ya kita cuma memahami tentang uh, pernapasan perut karena kalau yang dikisi-kisikan pernapasan perut ya maka bapak ibu harus paham juga seperti apa mekanisme pernapasan ada bagaimana inspirasinya bagaimana ekspirasinya ya bagaimana eksternal bagaimana internal nanti bapak ibu baca baca saya cukup kontennya di sini saja ya. Supaya kalau dibolak-balik, soalnya ya, kita bisa menjawab, seperti, ya, menjawab berdasarkan konten materi. Ini. Ya, lihat di dalam gambar ini ada dua kontennya: ada konten inspirasi, ada konten ekspirasi. Inspirasi di mana itu udara masuk, sedangkan ekspirasi itu udara keluar. Ya, pada saat inspirasi udara masuk, lihat pada saat kita bernapas udara masuk paru-paru akan membesar. Rongga dada juga akan membesar. Kemudian otot diafragma berkontraksi khusus untuk pernapasan perut. Kemudian otot antar tulang rusuk berkontraksi khusus untuk pernapasan dada. Ya. Jadi perhatikan, pasangan udara masuk itu adalah kontraksi. Ya. Jadi pada saat dia pernapasan perut maka apa yang berkontraksi? Diafragma. ya. Jadi kalau dia pernapasan dada, apa yang berkontraksi? ya Otot antar tulang rusuk. Ya. Nah, bagaimana kalau dia fasenya? Ini ekspirasi. Ekspirasi udara keluar. Pada saat udara keluar, paru-paru mengecil. Rongga dada mengecil juga. Otot diafragma berelaksasi, khusus untuk pernapasan perut. Kemudian untuk antar tulang rusuk berelaksasi, khusus untuk pernapasan dada. Jadi ini berpasangan Bapak Ibu. Udara inspirasi, udara masuk, pasangannya berkontraksi. Berkontraksi apa yang berkontraksi? Diafragma pada saat pernapasan perut. Kemudian apalagi? Otot antar tulang rusuk berkontraksi pada saat pernapasan dada, kalau fasenya inspirasi atau udara masuk. Ya. Pada saat fase ekspirasi Ya, pasangannya adalah udara keluar, maka diafragmanya nya berelaksasi. Ya. Kemudian, otot antar tulang rusuknya juga berelaksasi. Jadi, kalau berhubungan diafragma, dia berhubungan tentang pernapasan perut. Kalau berhubungan tentang antar tulang, dia dia berhubungan tentang pernapasan dada. Jadi, nah itu saja yang kita pahami pada saat fase inspirasi pada saat. Pada saat fase ekspirasi, bagaimana untuk pernapasan dadanya? Bagaimana untuk pernapasan perutnya? Gitu ya, deh. Ya, Jadi, sehingga kalau soal ini dibalik-balik, Anda sudah paham. Ya, mau ditanyakan uh, alat-alatnya apa? Mau ditanyakan uh, uh, prosesnya seperti apa? Ini harusnya dibaca lagi kebalik. Ya, saya cuma menjelaskan konten secara utuh. Ini ya. Nah, di soal di sini kan dinyatakan pernapasan perut. Hah? Berarti, kalau pernapasan perut, dia berhubungan tentang apa? Diafragma. Ada tidak di konten ABCD ini? Diafragma, ada bagian, bagian B, B. B, B bagian B. Hah? Coba kita lihat relaksasi. Cocok tidak kalau di sini dinyatakan relaksasi karena dia fasenya ekspirasi, berarti betul. Ya otot diafragma relaksasi karena ekspirasi atau udara keluar, nah, candanya di soal dinyatakan inspirasi maka jawabannya adalah diafragma berkontraksi gitu ya, jadi jawabannya adalah B. Lihat 21, perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar berikut, nah. lihat gambar ini. Di gambar ini ada, ya. Lihat gambar ini ada, ya. Di sini ada tanda panah masuk, ya. Perhatikan, ada tanda panah masuk, ya. Jadi, tanda masuk panah masuk ini, ya. Lihat kondisi komponen jantung seperti tampak pada gambar, ya. Mengilustrasikan tekanan apa, apakah berupa sistol, apakah berupa diastol, ya nah sekarang kita perhatikan saya ke gambar ini bapak ibu nah kelihatan kelihatan gambarnya kelihatan pak kelihatan oke okay. Memperhatikan gambar jantung seperti ini, lihat ini namanya mengempis. Tanda panah mengempis, ya. Eh, ini tanda panah mengendur, eh, mengempis, ya. Lihat pada saat tanda panahnya ini yang warna putih, dia keluar, ya. Maka itu disebut sebagai sistol. Kalau dia tanda panahnya masuk, berarti dia disebut. Diastol, gitu ya. Jadi, pada saat dia e, keluar, disebut sebagai sistol. Pada saat dia masuk tanda panahnya, disebut sebagai diastol, gitu ya. Nah, bagaimana keadaannya kalau dia sistol? Sistol adalah keadaan jantung yang sedang berkontraksi. Ya? Jadi, pada saat ini keluar, ya, berarti dinyatakan sistol, dia berkontraksi. Kebalikan dari pernapasan, ya pernapasan inspirasi ekspirasi, gitu ya. Ah, jadi pada saat sistol keadaan jantung yang sedang berkontraksi atau mengempis membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. Ya, jadi ruang jantung pada saat sistol dia adalah maksimum. Sedangkan ruang jantung pada saat diastol dia adalah minimum, di mana Otot jantung menjadi relaksasi atau mengendur. ya. Jadi di sini otot jantung mengalami relaksasi. Kalau sistol mengalami kontraksi. Oke, paham Bapak-Ibu ya? Nah. Sistol, jadi pasangannya ya. Sistol, dia berkontraksi karena kenapa dia tanda panahnya keluar. Nah, kalau diastol, dia berelaksasi karena tanda panahnya masuk. Kebalikan dari sistem pernapasan, gitu ya. Oke, okay. eh, sehingga kalau dibalik-balik soal ini kita sudah paham, ya? Oke, okay, saya kembali lagi soal Bapak/Ibu. Nah, berarti gambar tersebut, ya, jadi gambar ini ini dikategorikan sebagai apa? Sistol atau diastol? Ya, tol, ya tol, berarti tol, tol, tol, tol, sekarang e. ditanyakan Dia relaksasi atau kontraksi Relaksasi Relaksasi, relaksasi berarti tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, ya tol, tol, tol, jadi kalau soalnya dibalik-balik tentangnya jelas tentang sistol diastol, tidak ya ada masalah, ya. Jadi pada saat dia uh, di ini, berarti tekanan udara yang paling rendah di sini, ya. atau minimum, ya. maksimumnya di mana? Pada saat dia dalam bentuk sistolik, ya. sistoliknya. Oke, jadi jawabannya adalah C. 20. Makan makanan dan proses pencernaan melibatkan beberapa enzim. Berikut disajikan enzim-enzim pencernaan dan fungsinya. Jadi di sini dinyatakan yang mana yang benar? 1 2 3 4. Oke, kita cek ya. oh kalau dinyatakan tricing. Apakah betul? tripsin itu fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Salah. Artinya mengubah protein menjadi polipeptida. Begitu ya? Berarti salah dong. Salah. Berarti, salah. ya. Angka 1 sudah salah. Jadi nomor 1 sudah salah. Artinya A dan B sudah salah. Hah? Oke, kita coba yang ketiga langsung, Hah? ketiga, Pepsinogen atau misalnya langsung saya ke lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. betul? Betul, betul. Lipase ya, betul. memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. jadi betul. Lipase. Yang ada duanya betul. betul, C dan D. Berarti jawab, yang jawab E sudah salah, Hah? namanya c, A, tinggal lihat apakah tiga ya tiga salah atau empat yang salah, ya kita langsung ke tiga, peptida mengubah protein menjadi pepton, salah, salah, ya, apetialin mengubah melkosan menjadi glukosa betul, betul, nah, berarti jawabannya adalah lebih dan cepat, nah, jadi bapak ibu yang seperti ini memang harus banyak dihafal banyak membaca Kalau konten kayak gini ya Karena jangan sampai yang muncul lain Karena jangan sampai yang muncul Itu kayak kayak gini misalnya Ada beberapa yang saya Kumpulkan Misalnya jangan sampai yang muncul kayak gini ya Mulai dari Petialin, pepsin, renin, tripsin, lipase Amilase ya. Kemudian maltase, laktase jadi organnya kelenjar air liur, kemudian di lambung, di pankreas, di usus halus. Dan ternyata di usus halus itu paling banyak terjadi, ya eh, apa jenis enzim pencernaan banyak terjadi di usus halus. Ya, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya tadi adalah. Berarti jawabannya ini adalah C C C e. nah, Kalau ini Apa jawabannya? A, A Jawabannya Pak A ha? A 2, e, 45 P. B e. Oke, okay, lihat lagi ya. Gas hidrogen. Jadi yang dinyatakan adalah pasangan nama sat, bentuk sat, dan rumus kimia yang tepat. Ya, misalnya gas hidrogen. Apakah bentuk satnya berupa campuran? Salah. Eh? Gas hidrogen itu berupa unsur. Rumus kimianya H2? Salah. Rumus kimianya H. Eh? Berarti satu salah Jadi yang ada angka satunya sudah salah B dan E sudah salah eh? Oke lanjut lagi Ion sulfat ya, Berupa molekul ion Betul <tuh>. Kemudian SO4 2 minus Di sini ya Ada dua minusnya ya. S4, SO4 2 minus Betul Berarti yang ada duanya nya betul Hah? Jadi dua Yang ada duanya berarti A dan C Lihat lagi yang tiga Pasang klorida Berupa molekul unsur Betul? Salah, Salah. harusnya Berupa Molekul senyawa Senyawa hidrogen dan klor Sehingga Rumus kimianya adalah HCL Hah? Berarti yang ada tiganya salah Hah? Oke berarti jawabannya adalah Dua, empat, dan lima Oke Lihat lagi atom oksigen berupa Bentuk sannya berupa unsur Betul Rumus kimianya O Hah? Bukan O2 tetapi O Karena kenapa dia berupa atom Kemudian soda kue Molekul senyawa Betul hmm. NAHCO3 Betul Hah? Berarti jawabannya adalah 2, 4, dan 5 ya? Lanjut Faktor yang mendorong terjadinya bencana angin puting beliung Apa jawabannya? Ini Pak D, D Pak. D. D. D, D. Pancaroba dari musim kemarau. Oke, jadi punti dia ya. E, angin puting, bu, puting beliau terjadi karena musim pancaroba. Ya, jadi ada dua hal pancarobanya. Ya, apakah musim pancaroba dari musim penghujat atau dari musim kemarau? Teh, jawabannya adalah dari musim kemarau karena kenapa karena pada saat pusing kemarau ya itu terjadi panas yang gerak vertikal yang membentuk awan rendah yang bertekangan tinggi ya sehingga jawabannya adalah B Ini jelas ya dibaca konten saja lihat tulang badan atau gladiolus sebagai salah satu penyusun rendah-dada merupakan tempat melekatnya tulang apa tulang transduk 23. Nah, Perlihatkan dulu di sini. Nah. Lihat? Tulang dada tersusung ala atas 3. Tah? Ada yang jadi nanti kalau ada ditanyakan ya, mungkin bukan lagi kladiolus tetapi ditanyakan manubrium atau si point proses. Bah. Ah. Satu, tulang atau manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada tempat melekatnya tulang rusuk pertama dan kedua. Nih, nih, nah. itu namanya tulang hulu atau manubrium. Ya. Sedangkan tulang badan atau gladiulus terletak di bagian tengah tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ketujuh. Gabungan tulang rusuk ke 8 sampai dengan ke 10 Jadi mulai dari tulang ketiga sampai ya. Ketujuh Sedangkan tulang tajuk pedang atau si point proses terletak di bagian bawah dari tulang dada Tulang ini terbentuk dari tulang rawa. Ya, Jadi bapak ibu tolong Anda pahami tiga konten bagian ini Karena jangan sampai di soal nanti dia minta tulang hulu kan atau manubrium atau tulang tajus pedangkan atau dia gladiolus. Ya. Ini untuk persiapan supaya Bapak Ibu banyak baca konten kayak gitu. Ya. Nah, berarti jawabannya yang betul adalah apa jawaban yang betul? A, A tulang rusuk ketiga sampai ketujuh dan terletak di bagian tengah tulang dada. dada. Ya, jadi, gladiolus. Jadi, yang yang harus Bapak Ibu ingat ya, tentang tulang manubrium, tulang gladiolus, dan tulang spoid proses ya, supaya bisa pahami. 16 Sifat campuran yang tepat Jadi dia pasangan yang mana homogen Yang mana heterogen yang benar ya. Jadi kalau saya nyatakan Begini, homogen itu Kalau misalnya ya Saya campur Air Dengan garam, kemudian saya aduk ah nah, Itu namanya homogen Kenapa dikatakan homogen Karena saya tidak bisa Mengetahui yang mana Garamnya bah? Karena kenapa sudah terbentuk di air, jatuh sudah bercampur dengan air, sehingga dinyatakan sebagai campuran homogen. Ya. Kalau heterogen seperti ini, Bapak Ibu, ya air saya campur dengan pasir, kemudian saya aduk, ya maka pada saat ya berhenti, dia akan kelihatan yang mana pasir, yang mana airnya. Nah, itulah yang disebut heterogen. Ya, kontennya kayak gitu yang paling sederhana. Nah, sekarang saya tanyakan yang nomor satu: buah segar dengan saus salad, apakah homogen? Heterogen dia, Pak. Heterogen, Pak. Salah. Etrogen, salah. Eh, berarti salah. betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, jadi sama juga menjawab soal supaya tidak terlalu banyak perbandingannya Jadi ya, kalau sudah salah di homogen, yakin saja Bapak Ibu, Tidak usah dijawab teoriennya. Ya. Tapi juga Bapak Ibu, untuk masalah waktu ya jangan terlalu ini ya karena waktu banyak sekali pada saat tes. Ya. Malah bosan Ibu. Ya, kita sudah selesai waktunya sudah habis. Ya. Jadi, pada saat ujian kita sudah selesai, capek makin menunggu ya, supaya bisa selesai. Tidak habis-habis, Bapak Ibu. Ya, itu artinya bahwa memang banyak waktu yang dibutuhkan, kok. Ya, banyak waktu yang bisa disisakan. Ya, ah, kemudian yang kedua, tepung mesena dengan nyugur. Apakah dia homogen atau Heterogen, heterogen, heterogen. heterogen. Nah, jadi, pada saat... Dicampur memang akan kelihatan homogen, ya. Memang. Tapi ternyata pada saat lama kelamaan, ya, dengan terjadi endapan. Endapan. endapan. endapan itulah yang disebut sebagai tepung maizena, ya, sehingga tidak, ya, sehingga dinyatakan sebagai heterogen. Berarti dua juga salah, ya. Gula pasir dengan susu cair, homogen, homogen. homogen. homogen. Oke, okay. mayones dengan keju. Heterogen. Heterogen. Heterogen Gula pasir dengan kelapa parut Heterogen, Heterogen. Ah lihat di sebelahnya Nggak Ada, Mito? Jadi cukup di tiga ya. E Jadi jawabannya adalah E nah, Kita cek heterogennya Buah segar dengan saus salad ya, betul. Eh? Jadi jawabannya adalah E Nah, sekarang Lihat perbandingan dua gambar: eh? satu menggunakan kontrol atau Adi menggunakan katrol, dan Betty tidak menggunakan kontrol, Artinya, Betty mengangkat langsung. Eh? sama sih. Kalau saya nyatakan begini, Bapak Ibu, ya satu orang mencabut paku dengan pakai tangan, satu orang pakai palu. Eh, yang mana yang lebih mudah, Ibu? Pakai palu, Pak. Yang pakai palu, palu. sama tuh kontennya kayak gini ya: satu orang menggunakan katrol, satu orang tidak menggunakan katrol. Yang mana yang lebih mudah? Wow. Katrol. katrol, katrol. Hanya saja di sini ada perbandingan. Wow. Hah? Kalau kita berbicara tentang perbandingan, maka tiga hal akan terjadi. Hah? satu keuntungan mekanik sama. Dua, keuntungan mekanik lebih besar Kemudian ketiga, keuntungan mekanik lebih kecil Berarti ya pilihan B dan pilihan D sudah salah Nah sekarang kalau saya tanyakan Apakah orang yang menggunakan katrol uh, dengan tidak Apakah keuntungan mekaniknya sama? Ya. Tidak sama tidak, ya. tidak. Nah, Kemudian lihat ketolnya. lagi Yang mana yang besar keuntungan mekaniknya? Adi, yang adi. adi. Nah, Sehingga adi. kita yang bisa menyimpulkan ketol. dari gambar tersebut bahwa Keuntungan mekanik Adi lebih besar daripada Beti da? Ataukah boleh kita nyatakan sebagai keuntungan mekanik Beti Nah? lebih kecil, lebih kecil dari daripada adik adi. adi. gitu ya. Teh? Nah? berarti jawaban yang betul adalah C. E. apa? C. C. Nah, nah jadi paham gitu. E. Tentang yang kayak ke katrol seperti ini pesawat sederhana, ya tak? Ya. Jadi kalau ada soal-soal yang berhubungan tentang ini, pahamlah. Jadi, keuntungan sering ya Pak saya sampaikan lagi? Keuntungan mekanik, apa ya pesawat sederhana itu ya? Kita nyatakan sebagai ya tidak digunakan untuk mengubah masa atau berat benda, tetapi digunakan untuk mengubah arah benda. Nah, sekarang coba lihat, kalau misalnya ya, berapa katrol yang digunakan tadi? Satu. Satu, Pak. Satu, Pak. Seandainya Betty menggunakan empat katrol, yang mana keuntungan apa keuntungan mekanik yang paling besar? Betty. Oke, kalau saya tanyakan kembali Bapak Ibu, ya? Kalau misalnya ya, antara Adi dan Betty, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang mana yang Bapak Ibu gunakan? Satu katrol atau empat katrol? empat katrol lebihnya. Empat <laughs> <laughs> katrol sendiri. Tapi kenapa Bapak Ibu ya, kalau tukang mengerjakan rumah, ha? Huh, tukang yang mengerjakan rumah sudah di lantai 3 lantai 2, itu cuma satu katrol yang digunakan. Bukan tiga, karena bukan Karena dua. cuma itu yang tersedia, Pak. Huh? Bukan cuma, itu cuma, cuma tersedia, tersedia. Biar disediakan banyak Ibu-ibu. Bisa dibeli kok. Hal mungkin Pak Murah. lebih cepat, Pak. Sampai uh, ya, Pak, murah. Sampai Hah? Kenapa dia cuma satu? Satu jinak pakai? Kenapa tidak sekali lagi cukup dua supaya tambah ringan? Hah? alasannya adalah karena ribet penggunaannya. Bapak coba makin menyusun sistem kanker kayak gitu. Pusing kepala itu menghadapi begitu katrol bapak itu, nah, belum lagi kalau baru pinai barang-barang jatuh lagi karena kenapa terlepas kita lihat nah, itulah kenapa yang digunakan cukup satu katrol saja jarang orang gunakan, enggak pernah lagi, ya yang Bapurai, sering gunakan sistem katrol dua, yang sering pakai katrol seperti itu itu yang angka-angka barang di pelabuhan. Nah itu sudah sistem katrol yang digunakan, banyak katrol. Ya. Tetapi untuk para tukang-tukang, dia gunakan cukup satu katrol saja. Gitu ya. Oke lanjut. Saya cuma punya waktu sampai jam 3. Gak ada jawabannya Pak. Gak ada jawabannya? Iya Pak. Berarti A ini adalah? A mengilustrasikan tekanan. Stolik Pak A sistolik ya, sistolik. ketika otot jantung mengalami apa? mengalami apa? kalau sistol kontraksi, kontraksi, oh, kontraksi, kontraksi pak kontraksi. Eh? Ini mengilustrasikan tekanan diastol diastol, eh, diastol. ketika otot jantung berrelaksasi. Jadi ketika otot jantung Relaksasi, relaksasi. Gitu ya nah, Tidak ada jawaban yang betul Yang betulnya yang tadi Yang saya sampaikan Oke okay? Oke, okay, Ini bonus Kalau di sini Kalau ujian nanti bukan bonus nah, Ini sama dengan yang tadi Apa Apa uh, A, tulang rusuk ke ketiga sampai ketujuh oke okay. sat yang sesuai p q r berturut-turut p ah. q r bentuk jadi sifat sat bentuknya tetap ya p bentuknya B. tidak B. Kwi, B. Bentuknya B. tetap q bentuknya tetap p q r bentuknya tidak tetap berarti satu yang bentuknya tetap Hah? Kalau bentuknya tetap itu apa? Sat apa namanya? Benda padat, Pak. Ah, benda padat atau sat padat. Sat cair dan sat gas itu adalah ya, bentuknya yang tidak tetap. Nah sekarang coba lihat di pilihan. Ada tidak yang padat di tengahnya? Oke, okay, Pak. B, nah, yang lainnya, ya, yang lainnya dia bukan padat. Ya. Jadi cuma satu jawabannya adalah B. Lanjut sebelas. Pak Amin sedang melakukan penelitian untuk memperbaiki pembelajaran. Secara urut langkah yang harus dilakukan adalah. Jangan apa, bel, tafa, satu, lima, satu, tiga, empat, satu, dua, lima, satu, tiga, empat, empat dua, lima, dua. Membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Tiga. Empat. lima, lima, lima, lima, lima, yang ente. Oh, delta ya jawabannya. 10. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan kimia. 1, okay, 2 dan 3. Okay. Jadi pencernaan kimia zat makanan itu yang sudah mengalami pencernaan itu adalah protein, minum kemudian glukosa. glukosa, Ya berat satu, dua dan tiga. tiga. Oke, okay. jawabannya adalah Delta. Delta. <laughs> Lanjut lagi. Eh, masih rendah di sini? masih rendah pak saya bertanya dulu berapa orang yang mengulang di sini hadir pak siapa ya, hadir mudah. pak hadir juga pak. Hadir, hadir, pak. Pak. Hadir, pak hadir pak saya juga hadir pak hadir pak ada pak, ya, pak. Ayah, pak yang terakhir mana? mana kelihatan sih. Ke, ya, pak. So, jadi mata kenapa Hasbiana mata? Iya pak. kenapa Hasbiana nama mata di situ? laki-laki. laptop yang teman ini yang kupinjam pak. laptop yang teman kuping oh itu bilang kenapa aslihanan mata kena laki-laki saya tidak pernah Pak karena saya angkatan ketiga kelas 2, oh, 2, angkatan ke pernah ketemu tidak pernah diajar juga sama saya ya? tidak, tidak pernah angkatan <gat> satu Berarti ketemu sama saya tuh berarti lulus mak itu Amin. Amin. Amin. Amin. Lulus maki baik Amin. Amin. Amin Amin karena karena biasanya itu kalau sudah ketemu sama saya lulus gitu Amin Amin, Amin. Lulus. Amin. Lulus belajar tapi belajar iya Iya Pak Angkatan Oke 1, lanjut dulu ya, 506, ya Sebentar kita Cerita-cerita lanjut selesaikan dulu Iya Pak Oke 9 jawabannya adalah Masih rendah Oke berarti rendah. ini kualitas pendidikan Apa penduduk Indonesia Berupa pendidikan Ya ternyata ya Masih rendah Wah, Wajarlah karena ini tahun 1990 Ya e delapan c dia sudah itu e, dia pernah mendatar c ah yang ditanyakan tentang pernapasan perut inspirasi ada tidak kontennya diafragma di sini C, e, pak dia pernah berarti b dan c dan kalau inspirasi apakah relaksasi kontraksi Transpansi Satu relaksasi salah Berarti yang betul adalah Di Diafragma mendatar Tujuh Apa Di pertambangan Perjalanan apa Alpaktif Agraris Pembangun Itu ya kalau kita lihat secara utuh, maka jawabannya adalah ekstraktif. Karena kenapa dampak lugu, apa, letusan gunung api akan menimbulkan dampak positif berupa, ya, berupa eh, apa, berupa tumbuhan dan berupa hasil. Satu, tiga, empat, empat. Jadi kalau secara utuh Kita akan menjawab astraktif Tetapi di disini Dinyatakan sebagai Selain bencana Pasca erupsi gunung api Akan menghasilkan pasir Kerikil dan Batuan konten ini Ya konten ini dia cuma mengarah ke satu kontennya yaitu berupa pertambangan. Nah, kalau agraris dia berupa tumbuh-tumbuhan semakin subur. Ya hanya saja ada juga dinyatakan sebagai perdagangan. dia ya, apa hasil-hasil ini bisa kita perdagangkan. Tetapi kontennya adalah berupa perdag apa pertambangan. Jadi jawabannya adalah D. Jadi bukan ekstraktif Ekstraktif kalau di sini muncul Kontennya berupa Ya tumbuh-tumbuhan atau hasil tumbuhan Ya Oke berarti jawabannya adalah Delta 6 Artikel ilmiah Artikel ilmiah Sebuah jurnal harus memiliki apa Satu ya Artikel itu harus punya abstrak Satu kemudian pendahuluan kemudian bahan dan metode kemudian hasil pembahasan dan kesimpulan dan terakhir adalah daftar pustaka ya jadi itu adalah bagian keseluruhan dari artikel ilmiah dari sebuah jurnal ya nah, di soal dinyatakan sebagai komponen bagian isi jika komponen bagian isi, maka yang betul adalah pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Jadi jawabannya adalah alfa. Nah, kecuali yang diminta adalah secara keseluruhan baru kita menjawab E, gitu ya. Ini kemungkinan yang terjadi. Lanjut. Ruang lingkung materi IPA yang sesuai dengan kalian 337 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan intrapenelihatan Ada? Satu dan, lima. Satu, lima. Satu dan Satu lima. lima Satu dan lima Tidak ada tentang gaya ya Jadi dua dan tiga tentang gaya salah Karena kenapa ini tentang cahaya kok Hah? Kemudian pemantulan bunyi salah Hah? berarti cuma satu dan lima. Jawabannya adalah A. Empat. Apa di sini? Kompetensi profesional? Satu dan tiga. Jadi oh, jelas ya? tiga. Jadi jelas membuat peta konsep, materi esensial, dan menginginkan kita semua diajar ya memicu miskonsepsi. Nah inilah yang banyak kita pelajari di modul 3 kemarin tak? Tentang materi-materi yang mengalami konsepsi Pak Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 C 3 Apa ini? 2 dan 3 Pak C 3 dan 3. 2 dan 3 Berarti Tahun Masehi, gitu ya, didasarkan pada revolusi periode apa? Didasarkan pada periode revolusi kubu, nah, Dan satu tahunnya terdiri dari 365 hari, nah, Kalau tahun Hijriah didasarkan pada periode revolusi bulan mengiling nah, Dan satu tahunnya terdiri dari 354 hijriah. Sehingga perbedaan antara Masehi dan Hijriah Itu 11 hari Itulah kenapa ya Waktu lebaran kita pasti akan mundur 11 hari dari tahun sebelumnya Sama Muharramnya juga akan mundur Kurang lebih 11 hari dari tahun sebelumnya ya Jadi seperti itu Jadi tidak bisa kita ditetapkan bahwa Oh tanggal 25 itu tetap hari Natal kalau kita di uh, umat Islam itu beda ya karena uh, dia berdasarkan periode revolusi bulan mengikuti matahari ya. Berarti jawabannya adalah dua dan tiga. Dua dan tiga. Kalau yang ditanyakan adalah hijriah berarti jawabannya adalah Satu dan, satu. satu dan empat pak satu dan empat. satu dan empat Gitu ya Jadi paham kita Jadi biar dibalik-balik soalnya ini Tidak ada masalah ya Oke okay, dua Apa jawabannya B B, B pak, pak, pak, pak, pak, pak Tadi, nih, dapat B Dapat menjelaskan Sifat-sifat cahaya B Oke okay? B ya satu Apa jawabannya? C Melakukan de melakukan demonstrasi tentang C. C. C. C. C. C. C. C. C. C Melakukan demonstrasi Masih. tentang gaya berarti jawabannya adalah C Kenapa bukan video? Kenapa bukan simulasi? Padahal kontennya kan sama Kenapa jawabannya demonstrasi? Sama gitu video Mengamati video pembelajaran tentang gaya lebih, Karena lebih mudah dipahami Kalau melakukan demonstrasi Terus Kalau simulasi hampir sama kok Demonstrasi, kenapa bukan simulasi uh, ya, B, ya, kita rin, rin rin rin pak, pak. B, jawabannya pak B, memberi penugasan untuk mengamati Macam-macam gaya pak kalau saya, ah, okay. kalau dia diberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya, maka kontennya lagi lebih luas, ya. Karena kalau macam-macam gaya, maka muncul lagi gaya, gaya magnet, gaya listrik, gaya otot, gaya gravitasi. Padahal kita cuma dinyakan tentang gaya dorong, gaya dan, dorong gaya... dan gaya tarik. Tarik. Hmm. Nah. Gaya itu tidak lain adalah tarikan atau dorongan dorong inilah yang itu. mau dilakukan. Hah? Berarti B salah C yang benar Pak C yang benar, benar, benar. Ada yang lebih C yang benar pak. Demonstrasi tentang gaya Anak-anak cukup mendemonstrasikan Anak-anak ya. menarik Menarik pak, dan mendorong meja ya, Atau anak-anak mendorong meja Cukup ya, seperti itu pak? Itu ya, sudah pak. melakukan demonstrasi Daripada benar. harus mengamati video kita harus mensimulasikan, nah, kalau mensimulasi itu apa yang dilakukan guru, kemudian dilakukan oleh siswa. Yeah. Itu namanya simulasi, padahal ya kontennya sederhana, bisa langsung dilakukan oleh siswa. Yeah. Nah. Oke, okay, berarti jawabannya adalah C, C. melakukan C. demonstrasi. demonstrasi ya. ya. Oke, okay. sekarang saya kesini lagi, ya, Bapak Ibu dia agak ribet sedikit ya kembali ke soal yang tadi. Kenapa? Saya kembali ke soal yang tadi. Yang, eh, yang masalah gaya tadi. Eh, ya. Kenapa? Ada pembahasan eh, di sebelumnya yeah. sebelum kami ini eh, oleh bapak. Ada pembahasan sebelumnya itu yang. Pernah diberikan ke kami ya. uh, di mana jawabanku berbeda dengan yang barusan kita jawab. Ah. Nah, itu akan menjadi miskonsepsi ketika ada dua pendapat yang berbeda. Ah. Uh, nah, ini mungkin ada baiknya Pak diberikan uh, pemahaman yang lebih, sehingga kami bisa memilih jawaban yang betul-betul tepat dengan alasan yang bisa uh, kami terima. Terima kasih. Jawabannya, Pak, batir apa di sini? Uh, yang dulu kami pelajari macam-macam gaya, macam-macam gaya. Oke. Okay. Nah, kalau bapak ibu ya membuka konten materi tentang macam-macam gaya, apa yang muncul Joe? Banyak sekali gaya yang dipelajari. Banyak pak. Uh, banyak, banyak di sini, kah? pak. Kalau Gaya dorong dengan gaya tarik itu kan sudah lebih dari satu gaya jadi juga bisa diasumsikan sebagai macam-macam gaya. Iya betul Bapak Ibu. Sebenarnya gaya kan kontennya dua hal, ya. Gitu. Sehingga orang menyebutkan gaya orang sudah paham bahwa itu pasti akan tarikan dan dorongan. Sehingga tidak perlu lagi kita mengamati tentang macam-macam gaya tadi karena terlalu banyak. Padahal kompetensi yang mau dicapai cuma membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Gaya dorong ya dan gaya tarik. Jadi cukup itu saja. Jadi kalau kita mengamati macam-macam pakai -macam ya banyak. Gaya pegas muncul. Gaya magnet muncul. Gaya listrik muncul. Gaya otot muncul. Gaya gravitasi muncul. Buat apa anak, -anak? Coba pelajari. Nggak ada, kan? Padahal kita sudah disiapkan Indikator pencapaian kompetensi ya? Harusnya kita belajar Berdasarkan kompetensi tersebut ya. Ah, itulah kenapa Saya sampaikan, sebenarnya Kalau mau menjawab kompetensi Tiga hal, sih, kalau bukan demonstrasi Video simulasi ya? Seandainya tidak ada demonstrasi Maka cukup Anda jawabkan simulasi. simulasi Seandainya tidak ada simulasi Maka cukup di video saja hmm kecuali tidak ada semuanya ini maka cukup ada jawab A hanya jawab tidak boleh kita jawab yang gini aja apa ini karena tidak sesuai oke okay, gitu ya oke okay, pak patiar terima kasih oke okay. yes. jadi karena kenapa memang tahapannya agak ini agak uh, agak hati-hati kalau kita menjawab ketiga konten ini apakah berubah dari demonstrasi Apakah berupa simulasi atau, ataukah berupa video? Tapi kontennya untuk memberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya, -macam sulit loh diterapkan sama siswa untuk mengamati macam-macam ini. Apalagi cuma memberi penugasan, anak-anak bakalan paham. Anak-anak diarahkan saja, dikasih simulasi pasti masih ada yang beda, loh, sama yang dilakukan gurunya. Apalagi cuma dikasih tugas gitu saja. gitu ya nah, jadi kita ya satu suara jawabannya adalah melakukan demonstrasi tentang gaya gitu ya nah, saya ke bagian ini sengaja saya pisah ini ya karena ini agak berat sedikit coba lihat ini bu bapak ibu tentang kalau ya jadi untuk kalor jenis satuannya J per kilogram derajat Celsius untuk rumusnya kita sering menggunakan dengan mc delta T nah, ini soal dia muncul, apa dia keluar lagi tahun apa dua tahun yang lalu 2019 ya, Dinyatakan yang dicari adalah Q-nya, m-nya ada, c-nya ada, delta T-nya ada ya, Sehingga cukup dikalikan saja. Itu gampang kok. Hanya saja yang berbeda adalah satuannya. Ya. Itu. Kalau yang itu dua tahun yang lalu. Tapi kalau yang sekarang bentuknya dia kayak gini. Nah ini dulu deh. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air. Dalam wadah A dan B diketahui masa air A. Ini ya masa air di wadah a lebih kecil dibanding masa air yang ada di wadah b Hah? artinya ya grafik a ini airnya sedikit dibanding dengan grafik b gitu ya Hah? sehingga kalau dipanaskan yang mana yang duluan mendidih bapak ibu Yang sedikit airnya atau yang banyak airnya? Sedikit Yang sedikit airnya Berarti yang ada yang duluan menidih daripada B. B Gitu ya analisisnya Oke okay. nah, Lihat lagi Karena grafik ini hubungan terhadap suhu terhadap waktu huh? Jadi suhu terhadap lamanya dipanaskan atau waktu huh? Maka lihat lagi X-nya ini adalah T, ya, waktu dalam kurun sekon. Kemudian suhunya dalam kurun derajat Celsius. nah Perbandingkan gambar B. B, waktunya ditetapkan sebagai menit dalam kurutnya. Nah, kemudian suhunya derajat Celcius sama ya. Yang beda adalah masalah waktu. Nah, sehingga lihat perubahannya ya. Kapan dia di B di titik B ini dari A ke B, ya, maka dia cuma 10 detik saja dia sudah bisa mencapai 0 derajat. 10 detik. Kalau gambar B atau grafik B, ya, dia di 20 menit. Ya, 0 derajat itu 20 menit. Ya. Jadi 20 menit dia itu dia 0 derajat. Nah, sedangkan yang gambar A 10 detik 0 derajat sampai dengan 20 detik. Nanti dia naik kalau di D. Lihat di D. Dia sudah punya suhu 10 derajat Celcius dengan waktu 25 detik. Nah, pada saat dia di, di sini, dia 30 derajat Celcius dan waktu yang digunakan adalah 75 menit. Satu jam lebih. Artinya, yang mana yang lebih cepat mendidih? Ya gambar A dong, dibanding gambar B. Karena di sini sudah dinyatakan diketahui masa air pada wadah A lebih kecil dibanding masa air pada wadah B. Sehingga jawabannya yang mana? Apakah sama? Besarnya kalor yang diperlukan pada proses A dan B, ya apakah sama? Tidak sama Pak Tidak sama pasti eh? Artinya A dan B A, B, C itu sudah salah eh? ah. Bagaimana dengan kalor jenisnya Kalor jenis air kan sama Antara A dan B kan sama pak, eh? Jadi kalau, kalau kita berbicara tentang kalor jenis air Pasti sama Masanya yang berbeda Masa A lebih kecil daripada masa B Nah sekarang yang mana yang betul Kalau begitu apakah D atau A? E A. E Yang betul e, adalah E Daripada e. E. wadah B Jadi jawabannya adalah A. E E Nah, jadi begitu ya Jangan sampai gambarnya nanti dibolak-balik Saya enggak tahu Ya kan? Yang jelas untuk sementara ya Kita fokus begini dulu ya. Oke kalau ini Kalau lihat ini Coba perhatikan dulu ini Nah ini yang disebut Kalor jenis ya nah. Dari data-data ini yang mana kalor jenis paling besar? Air Air, air. air. air. 1,0% Kalor jenis paling besar adalah air Hah? Artinya kalau dibandingkan dengan yang lainnya Apakah aluminium, tembaga, kaca, besi, timah, merp merpa, air, kayu, alkohol, air, raksa maka ya kalor jenis air lebih besar dibanding yang lainnya, gitu ya? Hah? Nah, sekarang disoalkan kontennya kayak gini, Hah? tadi kita sudah nyatakan ada balok kaca, ada air, teh, ada balok kaca, Kemudian ada ada air. Artinya kalor jenis air jadi kalor jenis air c air, harusnya lebih besar daripada c kaca gitu ya nah, ada tidak kontennya sepersama dengan ini ada jadi yang jawab sama sudah salah dah karena ini salah bagian, A, bagian apa massa lebih kecil daripada masa air tetapi kalor jenis air lebih besar dibanding oke ini betul ya e? dari segi kalornya oke lihat lagi ya Berdasarkan data tersebut, massa dan kalor jenis. Massa, massa dan kalor jenis balok kaca adalah lebih kecil daripada massa. Lebih masa. kecil daripada mas. Ada kalor jenis air. B, b, pak. B. Apa? Lebih, b, kecil, b. Daripada masa lebih kecil daripada massa mas dan kalor jenis air. Karena 2 kg air di sini Lebih kecil Daripada, daripada masa, masa dan kalor jenis air, air. Dan kalor jenis air Hah? Air gitu ya. Jadi jawabannya adalah B B, B. Masa lebih besar daripada masa air Coba cek dulu ini Yang bagian D masa lebih besar daripada masa air. Salah pak karena tadi kan masa, masa yang paling besar adalah masa air pak. Al alor jenis bukan masa ya. alor jenis. Nah, alor jenis. Ah, jenis yang lebih besar daripada masa. alor jenis ya. iya besar di sini alor jenisnya C. pak. D -D. kalau masa ini m. ya. otomatis beda. Ya mana yang besar masa air atau masa balok? Masa balok. Masa balok Pak. Ya? cari. Boleh cari dengan menggunakan rumus ya. Q lepas sama dengan Q terima. Di mana Q sama dengan m kali c kali delta t. Huh? Susah dijelaskan kalau di sini Nggak tahu dimana mana kita menulis Masa lebih besar daripada masa air Kalau kaca Tetapi kalornya Iya kalornya memang kecil di sini Daripada kalor jenis air Tapi iya. massanya yang Lebih besar daripada masa air Jadi yang mana yang betul Ip. D, B, delta, delta, Delta, delta. Kalau B delta. dinyatakan begini. Ya. B dinyatakan masa dan kalor jenis balok kaca lebih kecil daripada massa dan kalor jenis air. Oh, delta, Pak. Delta. Kalau D dinyatakan eh, massa dan kalor jenis balok kaca adalah masanya lebih besar daripada massa air. Daripada masa. Tetapi kalornya hmm. Ya, lebih, lebih kecil, kecil daripada kalor jenis air. Oh, delta pak? Hah? Delta. delta. Serius ki? <laughs> bingung pak? Kenapa bingung? Bingung. <laughs> Memangnya ditulis balok kaca bersuhu dimasukkan ke dalam dua kilo Kram, Ini. Dua kilo. And, Kali C Kali delta T M1 M2 Delta T2 M1 M2 Kali C2 Kali delta T2 M1 Kali C2 ya. T2 dikurang ya. T1 dikurang TC Kemudian M2 kali C2 dikali dikali Tc dikurang T2. Nah itu rumusnya cari BM-nya. Yang ditanyakan M1. Balok kaca. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Dari masa air. Massa airnya berapa? 2 kg. Masuk kami rumus yang ini. Masukkan nih pakai ini. Oh, kalau air dia satu, kalau dia kalau jenisnya dia kaca berarti 0,2. Pasti didapat apa? Apa didapat? Pasti dapatnya adalah lebih kecil daripada masa dan kalor jenis air. Gitu ya? Itu jawabannya. Jadi, jawabannya adalah B. B. Lihat lagi Kalau yang ini Apa jawabannya ini? B Pak, bebas, color, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, apa? bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, ini rumah bebas, Sutet ini, ya, didapatkan dari ini Kemudian dari sini, kemudian dari sini Nah, lihat, ya, elektrik, elektromagnetik Kemudian kinetiknya, sampai sini Uapnya di sini, masih ada sambungannya ke sini untuk uap air di sini Ya, ya Kemudian kalornya dari dapat sini dari didapatkan dari dalam ini, nah. Nah. kemudian ini berupa bahan nuklir. Jadi jawabannya adalah B. Ya, jadi B berupa nuklir, kalor uap, kinetik dan elektromagnetik dan elektrik. Jadi analisisnya kita dari belakang Jadi dari sini <laughs> Oke okay. Jadi jawabannya adalah B Lihat lagi nih Ini sudah jam 3 lewat ya <tuh> Kalau ini apa namanya apa namanya ini uap tenaga uap uap berarti pembangkit listrik tenaga uap ya eh? kalau pembangkit listrik tenaga uap sama tidak dengan nuklir sama uh, pak jawabannya sama jadi de de berarti jawabannya yang sama yang mana de uh, de jadi jawabannya adalah de transfer kalor uap kinetik elektromagnetik dan elektrik nah, jadi sama di kontennya, ya ini elektrik kemudian elektromagnetik kemudian kinetiknya, ya. kemudian uapnya, kemudian kalornya, kemudian bater, ya, bahan bakarnya, ya. oke jadi jawabannya adalah d e. Oh ini Kalau digamparkan PLTU begini Bowler, pembakaran. ya, Jadi berupa bahan bakar Ditambah udara, kemudian uap Turbin uap, kemudian Putaran generator menghasilkan listrik Nah ya, ini kondensernya ya. Jadi kontennya hampir sama dengan yang Gambarkan Hah? Nah itu skema Oke, okay, ini pembangkit listrik tenaga nuklir ya ini sudah dinyatakan ya yang namanya tenaga nuklir hampir mirip cara kerja dengan pembangkit listrik tenaga uap wow, ya berbahan bakar fosil Jadi artinya antara pembangkit listrik tenaga nuklir itu sama saja prinsip kerjanya ya sehingga ya kalau melihat perubahan energi yang terjadi maka perubahan yang energi yang d sama dengan di sini. Oke saya rasa cukup bapak ibu ya. Kayaknya soal-soal untuk konten ini sudah saya sampaikan ya dan waktu juga sudah lebih. Kenapa saya cuma dikasih waktu satu setengah jam? Tapi kita sudah lebih. Saya hentikan midi, Bu. Pak. Iya, Bu. Ya, Bu. Jelas, tangi kembali besok Bu Ibu Midi. Iya. Jelas, tangi kembali bes.